ala hukum ke apa? hukum masalah duit butil. Neh. Saya nak oiak, nak wijlah lalu dah. Mikko Fatwa Darul Ifta Al-Misriyah nombor 2594. Dan begitu juga Darul Ifta Urduniyah nombor 933. Berkata bahawa Yahrumu akhdhu al-mal 'ala al-intiqabati harra 'amma duwi di atas pilih nah pemilihan ini fahia riswah maka ia adalah riswah jadi riswah ada sebuah walaya halu bai'us sauq tidak hala jual suara al-intiqabi was-thamanul makhud dan duwi ada ala hadza haramun wa suhtun itu adalah haram, Dan itu adalah uh, suhtun iaitu rasuah. Dalam mana, dalamnya ada tuh hasbuk. Dalam kraya wa aklihi musuh tak, tak bisa makan uyangmanu. Okay. ahbab, mereka itu makan rasuah. Dan rasuah seani itu bagai sejahat jahat, bagai apa mereka itu buat. عبد الله بن مسعود قال استصح الرشوه نعم الرشوه لأن حرى لان هذا سبوه هو سبوه هذا الأدنى مركهت عامل ارض هذا الأدنى حتى اوغوي هذه تو اوغى بتوي هذه اما من ياخذ علماء سبوه يرتشون نعم و هذا سبوه kita ni bila kita pilih hutan apa sajalah. Okey bang kita naik saksi. Nah, tu hasbun satuk tabu syahadatuhum wa yus'alun. Akan ditulis saksi kita pet dan Tuhan akan akan ditanya mereka. Nah, dan ada sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza amanah apabila habis amanah fanta maka hendaklah nanti kiamat. Rasuah-rasuah itu apa? Rasuah-rasuah sana itu kiamusyaksin atau mu'assasah yaitu melakukan atau buat oleh sorga sana itu atau onkoanikolah daf imalan. Nah, bidaf imalan yaitu dengan memberi duit khidma, atau khidmah atau khidmah Min minajil istifadah untuk na. No, Istifadah lah, ambil bedah. Min haqqin islah. Hak, hak bukak bagi dia. Atau ayu fiqah nafsahu min wajibin aleh. Atau nak no, mengkecuali, kalau dia tak no. sepatutnya tak kena buat. Binalah dia tak kena hijau contohnya. Nah, kalau dia bayar, contohnya lah. Itu ulama memberi tarif rasuah. Hari ini banyak keliru ada fatwa-fatwa yang salah, yang betul Kerana kawah Kerana benda ini cacin Ada sebut Syekh Wahbah Az-Zuhayli Sebut Yah, Ya apa ni? Amal mal Ada apa harta Alladhi ya'kuduhun nyakibu Kau okay, orang pilih ambil sana itu Fahiyah raswah Maka itu adalah rasuah. Nah Sebab tu Benda-benda ini Hari ini Ulama Seluruh Negeri Arab Seluruh Dimanapun pakat hukum kata duit tok ambil atau hok bagi pilih tane itu dikira karosuah tak kira dimanapun ulama-ulama sebab tulah kita rasa orang okay, siapa-siapa hok kata boleh ni nah Nabi SAW alaihi wasallam sudah la'anallahu ar wahai anak orang hak rasuah wal murd wal walanallahu rashiya orang bujur rasuah wal murtashiya orang makkar wal dan orang hak bagi teh sepatutuh hukum ni hukum cacin benar hak ada nampak tak ada nampak keliru siapa benar hak ada keliru siapa tapi ada sesetengah orang dengar fatwa kata boleh wal iyad billah benar ni kita takut benarlah nah, nah sikit lagi Kau orang okay, nak turun kapal Kita malu Malu kepada ulama-ulama Kau -ulama yang ada di Malaysia Di Indonesia Ulama-ulama di tanah Melayu ni Kau dengar apa-apa Kau kita ada jawab Tak malu lagi okay. Semua orang okay, bakal kata Benda ni tak betul Benda ni adalah salah Nih, Lepas tu pula ha, Malu kepada Orang okay, buka Islam pula Nih, Penquam cap time kat mana Kita ni pelak ni Orang okay, Islam ni Lepas tu pula Kalau kita nak kaca benar ni Sikit lagi kau Colpoh ni Nah, itu kira lagi jadi okei okay, slash semua. Orang okay, pilih jadi orang slash semua tempat kita kaki. Kalau lama lagi, Lani ni punje kada akan pamung tak boleh oleh oleh okay, orang-orang semua. Kita ada kira kata boleh 10 tahun 20 tahun lagi, pak-pak juguk boleh main juga. Ni, pak-pak kita ada duit. Nah. Pastu orang-orang okay, okay, molat, pastu nak no, gi main lahana. Kalau main besedi. Nah, dak haja orang okay, buka jalan lah ni, aku leboh. Nah, Tak patut sama sekali Kecat Nak benda-benda biasa -benda ni, Kita asal malu eh, Sebab itulah Kita kena ingat Benda yang salah atau tak salah Tak kira siapa Dia ya, tak kira aku Kena salah ni Tak salah tu lah tu Tapi yang kata salah Daruluftaq misriyah Daruluftaq arduniyah Ulama sah Syekh wabah zuhaili Orang-orang kita bukan jatuh Ni Maksudnya ni Huluh-huluh kita. Mati lah tu eh. Wahbah Az-Zuhaydi. Lepas tu hai'ah kibar ulama' di Saudi. Seperti juga. Hai'ah Mesir. Um, Seperti juga. Ulama' seluruh kata tak Saya nak sapa ya. Tak ada gapar ya. Kita sapa. Nak sapa ya lah. Masalah antara tadi mana dengar-dengar tu suku kira. Tapi. Benuh hara kita nak kata Allah tak boleh. Nah. Kita kena tetap juga. Nah, benuh hara kita nak kata Allah. Allah ke Parebo, parebo, gaporebo, parebo, parebo juga. Rebo, misal kata rebo. Ah rebo pokok ui juga. Semua jadi heboh belako barang ni. Neh, rebo lah semua jadi heboh belako masal. Nah. Taleh dah gifatua gitu taleh. Wal 'iyad billah. Nah, semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala pakak fak kita sane tu, pakak ingat takut Tuhan, waktu pula benda-benda hopeless laiat like, on beginning tu, oh, tak tak takut rubek, maka kita bakal late. Leh, benda-benda tak boleh sekat jalan, ya, takut temuh, takut bocor. maka kita kata habis. Iyalah tu ya kita ni. Banyak sajalah wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى الموسوح بأجمعين اللهم إن نسألك أن ترزقنا ولمن نافع ورزاق واسعة ما لم صالحة مقبولة ومساعدة الدارين وحسن إنقاذهما ربنا آتنا في الدنيا حسنة ووقنا الله عليه محمد أجمعين. سبحان ربك رب العزة وسلام على الله رب العالمين.